Ya, kita baru sampai, Guys. Baru sampai teman-teman di Kamal Du Spot. Mancing. Mancing apa, Mas? Air-air. Dad. Daer. Eh, bawa ganteng. Ganteng kok naik kuningan, ki armazen ucair, daging keraket kail, di godok kopi, ki untuk wedang, minyopi, ki kailnya ukuran limau ki, mampu, wes tang raket cair sih luar, tani, tani, tani. Jadi, jadi, kurang limo celali, apa gitu. Kopi mateng, kopi, kiki tukang sabuneh, <laughs> suka noren, aspek, romi, mau bisa ya luar, matanya baru tak melek. Tasin noan, ah, mantap. Yuk, kopi Mujair bangkat Cina Ngopi anakmu. susu ya. Info ya, Lur. neng HP ku ya info kerapopo khususnya rt10 lah info waj info ya lor lor pemancing sing pro kaya lor Cik sibuk ya eh. iwan tongkol mengawali pelemparan juran pertama iwan tongkol Nih. masternya mau cek ombak nah, cara pelemparannya bagus nguncaknya wanter, tekaknya ada nah, cara pengelemparannya bagus bagus eh? Kan ya, gue udah gerak karena <laughs> nah, pergerakan eh? Jaringan. ya, tekak sih weh jaring pak? kok <laughs> di jaringnya? We, mancing, Yo. bayar lagi nah, bagus bagus, cek ombaknya hiburan aja nih lur ya Oh. Ini trek pertama. bos kasto. Benar. Berikutnya mau. Kamu mancing kamu makan, makan. Moto kita yo mancing, yo mangan. Yo mangan, yo mancing. Ora mangan, ora mancing. Tongku Aryo. Loh. Wah, Disambut Cetek-cetek oh, si si. oh, aja Cetek-cetek wajah yang si tenangan <laughs> Kita syuting so lho gini mancing dek Si surat tak oleh ini lho narahin tuh iku Iya tuh gini mm -mm. Sebat ke tok Sebat ke Ini aku mancing diroh Iyo kudu nganggo pancing 10. Nah, kegeden. CEO-nya Lobster Petualang baru nyampe. Nah, ini dia. Sepatuan nah, di itu CEO-nya Lobster Petualang. Nah, itu. Nah, ini dia nih CEO-nya nih. Halo guys, saya telat guys. Wah, Mas Aryo nih. Telat. Mas Aryo Lobster, Lobster Petualang. Nah, ini CEO-nya nih. CEO-nya lobster nih. Nah, ini gue Go Mas Aryo. gorengan Nah, gorengan Kira-kira saya kaget, saya so iso merekael kolesterol penting, ono cemilan di kopi. Kiki pesenagu, pesenane, dar kembung. Nah, kiki, kiki, si Nah, kiki penting. Kiki, kemampul Oke, okay. <laughs> tak tahu apa ya? Oke, oke, oke, oke, oke, King <tuk> Pro turun tangan. Turun tangan. Kira-kira ya. menghasilkan <tuk> hari ini nih. Menghasilkan apa? Ya, gua tuh menghasilkan no. kayak eh rada prospek. Kau ngopi Pak Kasto ngopi sih, gua tuh nih. Iya benar. Nggak mau tekan imun, nggak mau tekan imun itu ada alasan. <tuk> <tuk> Omongin Araiso. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Heh. Ki Lur. Oh iya iki. Cek opo Mbak? Stok wis, iwan wis. Ya wis opo sik ya. Ya Ki Lur. Mudah-mudahan Dino menang nih Sip. Yo Mbak. Ba ba. Wis lacane Lur. Rapi. Iya iya. Warek yo. Angine kenceng. Mau asok dipangan orang WA. Aji nur -nur. bayar nih ya. <laughs> hahaha hahaha gratis itu nih jawa ini mungkin ini natalan ya anu tau coba banget kan panci kamu ini yeah. hei masternya tak utuh sebatang sek yeah. kamu okay, bisa progres yeah. besok kan gue kowe gue ngerti besok-besok Isu kan wis kelilingnya yang pangcak menambahnya itu kok gini balik enak kok gini balik enak karbar gila spot terus raitu malah dia orang spot <laughs> Gigi <laughs> contohnya nggak bagus ya, Gas. Sorry, sorry. ini, sorry. liatin Ini kalau ditimbang kira-kira ya 3 kg setengah. aja mabur, Gas. Ya Ya Allah. Sakai ini mene nah, Tapi girus tapi saya rilis gas, yes. kipi ya cah, wajah yang ini pindah ga ngomong ya apa apa nyantol, Aduh wah ini sombong aku, sama ini, samu nyantol, sama ini diguyu wong aku, ah, apa Sorry nah ini, banyak, banyak. Kira, bu, paya, mo. Yuko, yang ini ngasih lelekan nih, jiwa nyawa yuk tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, iya tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, guys tidak, tidak, ngendos minyak goreng tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, terong terong timun tidak, tidak, hari-hari hari-hari hari-hari RT10 mulai tipis ah itu harapannya enak ya sing oke penting ini penting curahan gue bisa oke teko siapa yang disini tuh kasih tau disini dulu tembok eh eh si Jighe, cintu urung kikang rica kengko sekali itu gede-gede abeh hengko monster gue ngerti toh monster jari segede apa mungkin kan abotnya sekilo ya kuih monsternya sakao ngewes gede banget munisut ngenukimawiki gara gaya acting bie angler cuyuh apa ora? Ape kurang ini. cuacane tapi gue sehat toh? alhamdulillah alhamdulillah sehat Angler Kastok kurang ujur, Cah. Oh, kembang. Pancingnya Wong Pro. Wong Pro, oke. Oke. Ini menghasilkan piro. Ini iki piro, Wong Pro. Dua, ini, ini. ini. guys. Ini ditimbang, ya, telung on setengah. Telung on. Ya, telung on setengah, iki Gitu, ini goreng gue kasih kasihkan ya guys sekelompok pekerja ini Lur. <tuh> santai bayi, ada lagi santai katok, teling, lagi gugup santai Lah, <tulah> <tulah> <tulah> kaya cerita ini kan harus kejahat tayang kayak rakitan jilid dan itu kayak ini kalau kaya rakitan jilid dan itu kaya kejahat tayang kaya, kaya... <tulah> ketahuan kayak sudah kubah jadi ya makasih makasih ya bismillahirrahmanirrahim sikat man hajar nah kena dia kena tipu dia cerdekono wak aduh gue ah duh diomongi eh. kan nabi kastok kan nabi kastok eh oh mentahnya pakan ya bisa lapulah Harapnya Nabi Kas kok, nak menunggu caranya Emang nyari, guys Emang nyari Yang pakai kacamata, tampang doang Dapet kagak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 Wis santai wo, Mancing iki Santai, santai Nanti ambil lho. Paling ora sih, upama dihitung jumlah menang telak. Ya. <laughs> <laughs> <laughs> Oke, okay, siap. Siap. Mere. Heh? Terus Dirilis. Dirilis sampai brewo. Sengaja, ngajak ngepur, ngepur. Yup, ngepur. Samanya di mandi ya. Tangan apa ada yang salah anak buah saya baru terjun. Biasa anak buah terjun, udah saya latih. lakit Lewat dos guanya Ada Tapi Untuk endosan Sangko dulur Lampung Dulur Lampung endos mie Cuman rolla disebut kiceningi cari nih Kini lianer Endos Oppo wayo Apo pogi banyak Untuk endosan mie Enak endos beras juga popo Beras lampung, ya. ayangnya, disponsori dah, terus cah lampung, mie, cah lampung cah lampung ya. jam-jam lima tarik terus pancingnya siapa kok, eh? wong pro oke okay. kita catet wak nah Iye. alon aget aku Kaget. alon wakil aget aku ini untuk terus Gua tipe ya Kayak <tuk>, Mereka berdua prestasi. <tuk>. Wey wey wey Wah Rusuh Lu <tuk>. kok ngamuk <tuk>. Siap, pok! Mangan, Jadi kalau ngomar makan iwa, iya bener. Nah, aku kan nyelamat kayak iwa sing tenggel. Makan, lor. Iki dosen siapa lampu mau? Udah kabar, ya? Kurang. Hmm. Paling lili. <tuk> Luruh langsung. Master, sereneng Masih sombong Sombong lah Masih sombong sekali itu luruh Ya oke okay, ya, balikin api ya Males aku rasa nganggo joran nganggo kail itu guys. Lagi belum rung guys menih. Yo. Nah, klik. Nyampai mancing yo. Wis mancing yo. Yo, lawan angler angler ra iso kuwi. Apa utekalah ya? Yo. caranya belum <laughs> belum nih guys nggak percaya tuh sekarang udah nih jos si kecil udah mulai aktif bun nih guys master sekarang udah enggak ada papanya guys <laughs> ngeting kayu guys mengalirkan ngapulan nggak kail, nggak kail, serius menirai muin, cide, ye, tekan komentarmu, tekan jam saya sama ini, mengecewakan, alhamdulillahih, iyo, oto, ya, mm -hmm. mendeng, kenasi, ye, komenmu nanti jamnya ini, no pakai tak pakai tak pie komenmu nanti jamnya ini aduh ini agak kurang nasibnya kurang bagus ini tapi nah, ini biasanya jam segini udah pulang udah dapat banyak tahun ini hari ini kok kayaknya masih kurang bagus tapi dia semangat toh masih tetap oke siap lanjut eh ini eh, apa iya wah datang di timbel jangan <laughs> rotasi sabar guys namanya mancing semangat betul oke okay. semangat bati pesawat lagi gak apa apa namanya mancing sampai malam juga boleh booo we kastok. Menang gaya. Kaca mata iki kaya bule. Entuk 3. Kaya, kaya ngono jelek endosane. Die lur, die endos ora kae. Lah ngendos kastok mendingan ngendos pedas. Tak bayi wae. Kaya... Anjing ora entuk. Hmm. Mancing apa makan iwak? Gantet-gantet tae, Guys. Hmm. Tuh. Beges. Nih, penghasilan Itu, <laughs> ini sementara tidak bancarakkan ini. Nih liatin <laughs> nih Beges <guys> kerewak. <laughs> Pas ikan segini. Dimakan <laughs> apaan aja, Guys, nih liatin. Mengecewakan kan kan? Kan, kan. Jadi double kan, ngomongnya tuh, oh, saking gedenya ini. Ayo Allah, kan segini putar. putar. Astagfirullah ya Allah, dimakan kasian. Tahu kan ya mancing pro, urusan es ngalah ke Kasto, ah. Andemnya mesti Bang Dudit. Ini Bang Dudit mancing mania itu, andemnya. Pastok deh, tuh. Palmera mau ini, ngendos gedang. Palmera. Mie mau wong Lampung, di gedang, Palmera. Alhamdulillah. Wis akeh sing nyangoni. Wo Palmera tok? Oh, neng Palmera. Ngomong sik Palmera. Palmera. Palmera sukses selalu. Mas Nawir jenenge. Ngendos gedang Mas Nawir, Mas Nur. banter-banter Itu Jam 6 jam 5 Lumayan lah nak sekilo Burung -burung sore Armule Hasilnya ya lumayan lah dah Lelah, dicukupi sih, mancingi, air langsung gas Leren, masa, iwak, crispy, Oke, okay. dadah <tuh>